Halo teman-teman semuanya. Uh, sem selamat berjumpa kembali ya dengan saya. Jadi uh, kali ini sebenarnya saya mau kasih tutorial mengenai uh, cara cepat meningkatkan jam tayang ya ini alami. <tuh> Jadi itu memang ada caranya teman-teman ya boleh dilihat ya dari uh, gambar yang saya pasang ini. Ini adalah video dengan durasi 2 jam Video dengan durasi 2 jam Penayangan 26 kali Durasi tonton rata-rata 2 jam 6 menit Ya cukup panjang rata-ratanya Dan waktu tonton Baru 17 jam di upload setengah jam di upload Udah 54 jam 8 ya, Tapi penontonnya baru 26 Nah ini gimana caranya Ya Nanti akan saya kasih tahu uh, tutorialnya. Sebenarnya ini gampang, teman-teman. Ya, sebenarnya ini gampang. Nah, yang kita butuhkan hanya video dengan durasi minimal sekurang-kurangnya satu jam. Ya, terserah mau bikin video apa, misalnya ya video uh, tutorial tidur selama satu jam atau uh, tutorial apa namanya jadi patung selama satu jam ya terserah yang penting uh, durasinya satu jam ya, itu uh, supaya jam tontonnya bisa uh, cepat banyak kenapa harus satu jam karena gini maksudnya teman-temannya jadi di YouTube itu tidak boleh ada pengulangan tonton kalau satu jam itu cukup lama untuk ditonton satu kali. Kalau dua e, menit, tiga menit, tujuh menit, nah itu terlalu cepat si video tadi selesai. Nah maksudnya ke situ sebenarnya. Ya, jadi e, videonya biar ditonton lebih lama satu kali tonton. Karena tonton pengulangan yang kedua itu tidak masuk di jam tayang. Makanya nanti tidak saya anjurkan untuk pakai playlist. Tapi tapi ada cara lain selain playlist. Oke teman -teman ya teman-teman ya. Jadi, kenapa saya tidak anjurkan pakai playlist? Jadi, maksudnya gini, teman-teman: playlist itu eh, yang akan dicatat sama YouTube waktu tontonnya itu hanya putaran pertama atau eh, yang pertama kali kita tonton. Nah, ulangan yang kedua itu tidak akan dicatat sama YouTube, jadi sia-sia eh, aja ya. Kita nonton, tapi wah, jam tontonnya tidak dicatat sama YouTube kan sayang ya nah, jadi video yang akan saya uh, maaf tutorial yang akan saya kasihkan tadi seperti apa jadi seperti ini kita buat uh, video dengan durasi satu jam itu akan menghasilkan waktu tonton empat jam gitu. nah gimana caranya nanti akan saya kasih tahu tutorialnya Nah sekarang saya beritahu dulu maksudnya seperti apa gitu nah <tuh> Bisa buat video dengan satu jam ya seharusnya bisa sih Harusnya bisa karena video saya ini durasinya dua jam ya, Durasi dua jam saya tentu dengan empat akun dan bisa menghasilkan 54 jam uh, Dalam sehari ya belum sehari sih cuman 17 jam ya <tuh> Silakan dihitung-hitung ini uh, berhasil teman-teman ya Ini berhasil dan sudah saya coba dari tanggal 28 sampai sekarang Waktu apa namanya Jam tontonnya Waktu tonton tidak berubah ya Terus bertambah uh, Oke okay, teman-teman Sekarang kita uh, Saya mau tunjukkan uh, Apa namanya uh, History saya ya Mulai dari awal saya uh, Upload video yang 2 jam ini Sampai nanti hasilnya Kemudian lanjut ke tutorialnya Oke okay, yuk, silahkan ditonton videonya. Oke okay, teman-teman, ini adalah eh, apa namanya. Eh, pertama saya upload ya, masih 12 jam pertama, baru 22 yang tonton. Itu eh, jam tayangnya sudah 36 jam. Ya, ini baru sebentar saya upload, ini tanggal 28 Agustus ya, jam 4 sore. Ya, nanti malam, itu malamnya akan saya Uh, apa namanya kasih tahu juga hasilnya dari jadi ini tutorial ini uh, apa namanya uh, riset ini saya lakukan dua hari ya tanggal 28 dan 29 dan nanti silahkan di uh, apa namanya di, di, dilihat ya, bahwa ini berhasil tanggal 29 nanti bisa mencapai 104 jam selama dua hari bahkan belum nyampe dua hari sebenarnya Ya, ini teman-teman ya silahkan diperhatikan waktu tontonnya 36,5 penonton baru 22 uploadnya baru 12 jam 42 menit ya ini saya upload pagi subuh ya terus saya apa namanya saya kerjakan mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore nah yang ini sudah jam 21 malam ya ya jam 21 malam Ya, masih di tanggal yang sama ya 28 Agustus jam 9 malam ya, hasilnya sudah meningkat jadi 54 jam tayang ya puluh 54 yang tadinya 36 ya ini saya sudah tutup ya teman-temannya saya sudah istirahat ya ini saya lanjut besok lagi besok akan saya lanjut lagi uh, apa namanya melanjutkan uh, apa namanya tutorial ini ya yuk kita lanjut cek yang hari selanjutnya nah ini adalah hari berikutnya teman-teman ya, ya ini hari berikutnya tanggal 29 Agustus ya ini saya mulai dari jam 11.30 ya jam 11.30 sekarang sudah jam 12 yang ya 1221 yang 12 lebih Nah itu sudah uh, lebih dari 54 kalau kemarin terakhir kita 54 sekarang sudah menjadi uh, 58 udah 4 jam ya udah 4 jam itu selama 1 jam tonton ya udah 4 jam ini ada kenaikan nanti kita lihat lagi 2 jam selanjutnya 1 jam ya nah ini adalah eh uh, video selanjutnya ini sudah jam 1 lewat 10 menit ya ya lebih kurang satu jam yang lalu itu masih 58 jam ya sekarang kita lihat kita refresh ini nanti akan bertambah ya baru satu jam akan bertambah berapa saya hanya pakai empat akun ya teman-teman ya ya saya hanya pakai empat akun empat akun saja untuk nonton ini bisa menghasilkan 50 jam tayang dalam sehari ya yang memang non stop lihat ya jam tanggal 29 ya masih tetap jam eh, tanggal 29 jam 13 lewat 10 ya masih hari yang kedua Oke sekarang kita cek hasilnya kita refresh dulu ya teman-teman ya kita refresh Yuk, kita refresh dulu nanti akan kita lihat hasilnya Oke, kita refresh ya. Kita refresh dan hasilnya sudah bisa kita lihat. Ya, sorry teman-teman ya, agak lambat HP saya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Udah 62 jam ya, dari 58 ke 62 itu berarti 4 jam nambah ya, teman-teman dari 1 jam tonton ya. 1 jam tonton kali 4 akun dan jadi 4 jam Ini video durasi 2 jam. Belum selesai teman-teman ya, -teman. masih sangat lama selesainya. Karena 2 jam video itu bisa menghasilkan 8 jam waktu tonton ya. Oke, sekarang kita lihat hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya Maksudnya setelah malam ya ini kan sampai malam nah kita lihat kita tunggu sampai 104 dari 54 jam tayang kita mulai hari kedua ya hari kedua harusnya apa namanya menghasilkan 104 jam tayang nah kita lihat dulu setelah itu nanti ke saya akan kasih tahu tutorialnya bagaimana cara editnya kemudian bagaimana bisa buat empat akun dalam satu perangkat nah teman-teman ini uh, inilah tampilan bagaimana cara saya menonton video saya ya, ya ini ada uh, jam 10 malam ya jam 10 malam tanggal 29 Agustus ya nah, jadi begini cara saya satu laptop saya buat empat akun ya ini empat akun, setiap browser satu akun ya. Setiap browser satu akun, satu akun buka satu channel YouTube. Jadi ada empat browser yang saya pakai dalam satu laptop ya. Nanti aplikasinya pakai apa, saya juga eh, kasih tahu deh ya. Ini saya udah mau closing ya, teman-teman. Ya, udah mau istirahat, kita lihat hasilnya yang terakhir nah ini hasilnya teman-temannya ya dari sebelumnya sudah saya cek dari eh, sudah saya lihat itu 103 ya 103,6 tinggal kurang 0,4 lagi ya udah mencapai 104 jam tayang ya saya tidak mau berhenti di sini saya mau ini benar-benar dapat 50 jam tayang jadi harus saya selesaikan dapat 104 jam tayang ya sebentar lagi ya teman-teman itu udah naik ke-7 103,6 sekarang 103,7 ya sebentar lagi itu akan capai target ya <tuh> jadi kenapa saya tidak kasih tutorial dulu ini saya mau kasih bukti ya bukti dulu baru nanti saya kasih tutorial jadi kalau memang buktinya ini tidak meyakinkan, ya tidak usah ditonton tutorialnya, kan maksud saya seperti itu. Jadi saya mau buktikan dulu hasil dari tutorial saya itu seperti apa. Nah kemudian silahkan teman-teman untuk ikuti jika memang ini dirasa uh, bermanfaat. Ya. Saya maunya hanya sesama YouTube itu ya saling bantu ya, saling bantu. Semoga semuanya bisa sukses dari. Uh, usaha YouTube nya ya kan nah, ini aman teman-teman ya ini aman tidak apa namanya uh, tidak spam ya karena memang kita mengikuti fitur-fitur yang ada di YouTube itu sendiri yang sudah disediakan sama YouTube dan kita gunakan itu ya kita tidak uh, pakai yang aneh-aneh ya ini aman <tuh> Ya nah, sekali lagi saya ingatkan untuk tidak menggunakan playlist ya, tapi menggunakan apa ya nanti saya jelaskan. Sebenarnya kalau sudah jelaskan sekarang mudah-mudahan ngerti ya teman-teman ya. Kita pilih eh, apa namanya fitur tonton nanti atau tambahkan antrian. Kalau di, eh, di di laptop itu tambahkan antrian, kalau di hp itu bisa tonton nanti. Ya kita pilih Beberapa video untuk dimasukkan daftar tonton nanti, kemudian pilih koleksi. Nah, bisa di, dilihat di situ ya. Terus, bagaimana kita buat apa? Namanya satu jam durasi video bisa menghasilkan 4 jam uh, waktu tonton. Itu sebenarnya kita memperlambat video ya. Video kita yang durasinya satu jam itu kita perlambat uh, geraknya supaya apa supaya tidak cepat selesai kalau normal satu jam ya satu jam selesai tapi kalau kita pelambat itu bisa empat jam baru selesai yang durasi satu jam ya, tapi waktu tonton tetap uh, sesuai dengan berapa lama kita tonton kalau satu jam tadi selesainya selama empat jam ya yang masuk di waktu tonton youtube itu yang empat jam nah seperti itu teman-temannya bagaimana caranya ya ikuti terus video ini nanti akan saya kasih tutorialnya nah, sekarang <tuh> sudah 103,8 ya kurang dua lagi ya kurang dua lagi kalau sudah selesai 104 baru nanti tutorialnya saya eh, buatkan Oke teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyakan nanti silahkan ya ditaruh di komentar taruh di komentar ya jangan lupa bantu saya juga untuk subscribe ya sudah tahu itu subscriber saya juga belum banyak ya kan ya silahkan dibantu untuk subscribe nya ya di like juga videonya ya teman-temannya nah, untuk pertanyaan silahkan di kolom komentar kalau untuk respon ya silahkan di kolom komentar ya mudah-mudahan respon teman-teman semuanya positif kepada saya ya ya karena saya juga maunya Teman-teman uh, yang masih kesulitan Semoga didapat segera mempermudah Apa yang jadi kesulitan Dan segera bisa sukses semuanya Oke okay, teman-teman sekarang sudah capai target ya Sudah 104 jam tayang Ini hari kedua Tanggal 29 Agustus 2021 ya Jam 22 malam Tadi mulainya jam 11.30 sampai jam 22 ya lebih kurang 11 jam lah ya Oke 10-11 jam nah teman-teman sekarang kita uh, kita mulai ke tutorialnya ya ini saya mau buka saya buka satu browser dulu ya satu browser saya mau masuk akun satu terus saya ke YouTube Nah, di youtube saya cari pencarian akun saya sendiri ya karena ini saya juga pakai akun eh, apa namanya eh, akun sayang saya berbeda ya bisa dibilang akun tuyul lah ya ya sekarang saya klik ini adalah akun YouTube saya ya saya pilih dua video kenapa dua video teman-teman maksud saya kalau satu video habis itu langsung otomatis pindah ke video satunya ya, dan tetap ke video kita juga itu satu durasinya eh, Dua video yang masing-masing durasinya dua jam ya terus saya pasang dua video aja Karena itu eh, tidak akan selesai dalam sehari Dua video itu Padahal cuman eh, durasinya dua jam Karena dua jam itu menjadi 8 jam, jam Yang satu videonya lagi Juga menjadi 8 jam Jadi 16 jam ya. ya Katakanlah 17 jam itu tidak akan selesai ditonton sehari Ya, karena saya nonton, cuman durasinya paling 10-11 jam, ya paling lama 12 jam, ya itu udah, udah lama banget. Karena saya memang e, cari target 50 jam tayang, kalau udah sampai 50 jam, ya saya istirahat begitu. Ya, ini teman-teman ya, e, ini kita sudah masuk satu video, kita pakai. Nah, ini caranya, seperti teman-teman, itu lihat yang muter-muter ya, ada muter-muter itu kenceng kan. Ya, itu kenceng karena ini e, kecepatan normal. Ya, sekarang kita klik yang roda-roda setelan. Ya, kita klik setelannya. Nah, itu ada kecepatan pemutaran. Itu masih normal, makanya dia kecepatan muternya normal. Nah, nanti itu kita perlambat di 0,25. Ya, itu masih kenceng. Sekarang kita lihat, kalau kita pindah ke 0,25 dia akan melambat. Ya, nah, silakan teman-teman tuh, ya nah dia sudah melambat nah dengan kecepatan seperti ini dua jam durasi video kita akan menjadi delapan jam baru habis nah jadi tidak perlu ada pengulangan uh, tonton ya teman teman ya jadi video itu tidak perlu ada pengulangan 8 jam kalau kita nggak buat seperti ini mau berapa video yang kita tonton kalau video kita seluruhnya bisa selama 8 jam ya enggak ada masalah kan. Nah, masalahnya kalau semua video yang kita tonton itu tidak sampai 8 jam ya akan balik-balik bolak-balik. Nah, itu kan nanti akan hilang juga sayang tontonan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk akun yang kedua. Caranya tetap sama teman-teman ya. jangan tetap sama, ini akun yang kedua, browser yang kedua ya. Jadi pakai akun yang berbeda ya dengan akun yang berbeda jadi masing-masing eh, browser itu eh, punya akun sendiri ya teman-temannya satu browser satu akun dan satu channel YouTube untuk eh, nonton YouTube kita saya hanya pakai empat ya saya hanya pakai empat ya, aja ya nanti eh, apa namanya kita lihat bagaimana dan pakai aplikasi apa nanti teman-teman eh, bisa download pakai aplikasi multiview view browser ya, nama aplikasinya multiview browser nah, nanti di akhir saya kasih tahu eh, apa namanya eh, jenis aplikasinya <tuh> nanti ada oke nah ini caranya tetap sama ya teman-teman ya caranya tetap sama kita eh, apa namanya kita pakai cara seperti yang di akun pertama tadi ya kita perlambat videonya menggunakan di eh, menggunakan fitur yang ada di pengaturan ya youtube sudah menyediakan fiturnya dan kita tinggal pakai ya itu ya itu masih kenceng muternya ya, itu sengaja saya buat untuk eh, bisa dilihat perbedaannya maksud saya teman-temannya saya buat seperti itu ya itu masih normal masih normal sekarang kita ubah ke 0,25 ya Nah dia melambat teman-temannya ya dua jam dibuat melambat seperti ini video ini akan selesai selama 8 jam ya. jadi tidak ada tontonan pengulangan ya. <tuh> oke nah udah paham ya teman-teman ya Oke, ini akun yang kedua, dan kita lanjut ke akun keempat yang di ya. Langsung keempat, ya. Kita percepat saja videonya. Oh ya, nanti teman-teman itu di e, multiview browser, dia tampilannya seperti ini, ya. Teman-teman, ya. ya, tampilannya seperti ini. Jadi, ini e, e, tampilan dari aplikasi itu. Ini hanya untuk menggandakan apa namanya eh, browser mengandalkan browser saja ya tidak akan bermasalah dan tidak akan berpengaruh apa apa jam tonton saya sampai sekarang tidak menurun ya teman-temannya justru ada peningkatan terus walaupun dari tanggal 30 puluh eh, dari tanggal 31 saya sudah tidak aktif ya karena ada proses pindah tempat yang dari saya pindah dari jakarta ke sumatera selatan sampai beberapa hari yang lalu dan sekarang baru bisa edit videonya ya karena saya sibuk jadi sekarang baru bisa edit videonya oke teman-teman ya udah paham ya nah ini cara teman-teman ya sekarang download ya, kita download sekarang saya mau aplikasinya kasih tutorial uh, playstore melalui HP ya Kalau tadi melalui e, apa namanya laptop ya saya pakai notebook Nah sekarang kita melalui HP nah bagaimana cara settingnya sekarang kita ambil video secara acak ya ya Oke okay. nah ini pertama-tama ya kita bu kita buat e, antrian video pertama kita klik titik tiga ini ya ini ini sembarang e, apa namanya video ya entah punya siapa siapa nah ini kita klik titik tiga nah, kemudian klik di simpan ke tonton nanti nah, klik aja simpan tonton nanti kemudian tambah lagi nah, misalnya kita pakai dua video ya dua ya, video simpan ke tonton nanti nah kemudian klik di koleksi ya di bagian bawah itu ada koleksi ya kita klik koleksi nah di sini ada tonton nanti ya klik tonton nanti nah ini dia yang ada di sini ada beberapa ya ini yang sebelum sebelumnya udah ada saya buat di klik tonton nanti ya itu, nah tinggal diklik aja, klik tonton nanti, kita klik satu video ya, oke, kita lewatkan dulu iklannya oke, ya, oke. Oke kita klik tontonan e, ini kan udah di antrian ya yang pertama kemudian di bawah Setelah ini selesai kemudian dia akan pindah ke video selanjutnya ya ini bukan playlist tapi ini tontonan jadi aman nah, kalaupun misalnya ada pengulangan juga masih e, mudah-mudahan masih aman juga ya tapi tetap direkomendasikan video dengan durasi minimal e, 1 jam Ya, supaya lebih lama. Oke. Okay. Nah, sekarang kita uh, atur kecepatannya. Kita klik titik 3 yang di atas ya. Yang ada titik 3 di atas kita klik. Nah, di sini ada pilih kecepatan pemutaran. Ini masih normal ya. Masih normal. Nah, kita pilih kemudian kita ganti ke uh, 0,25. Nanti kita perhatikan gerak videonya akan melambat. Nah itu teman-teman ya. Sudah kelihatan ya. Itu dari eh, apana, timernya juga melambat tuh. Yang melambat. Terus kemudian jangan lupa klik titik tiga lagi. Untuk kualitas video. Ini kita pilih yang pakai penghemat data. Ya biar ya. Lebih hemat kuota ya maksudnya. Pemakaiannya. Nah seperti itulah teman-teman ya. Eh, kalau melalui HP ya kalau tadi melalui laptop sekarang melalui HP ya beginilah cara uh, pengaturannya ya teman-teman uh, untuk pengaturannya udah ngerti semua ya dari laptop dan dari HP nah, berikutnya uh, nanti kita buat tutorial membuat lebih dari satu akun untuk satu perangkat ya dari HP atau dari laptop, dari laptop tadi sudah, pastikan dari HP lebih dari satu perangkat ya. Oke okay, teman-teman, sekarang saya mau buat uh, tutorialnya dari HP ya. Ini untuk uh, download aplikasi itu multi -view. Dual Viewer ya, Multi View Browser. Nah ini teman, kita cari di Play Store, terus kita uh, pilih Multi View Browser ya. Saya udah pernah download, saya hapus ya, karena saya memang nggak pakai di HP ya teman-teman ya. Saya pakainya di laptop. Jadi HP hanya buat tutorial aja. Oke sekarang kita install dulu, ya sebentar. Nah, ini e, cara kerja di HP ya teman-teman jadi ini bisa di laptop juga ya nah, ini tidak masalah karena hanya untuk e, buat browser ganda browser ganda jadi browsernya kita gandakan e, menjadi banyak begitu Oke sekarang kita buka ya Nah ini dia teman-teman ya, di sini langsung ditunjukkan ada 4 kolom browser ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa pilih ya, ada single, double, triple, sextuple, dekuple, terserah mau pakai yang berapa. Ya ada satu, dua, tiga, empat. Jadi eh, silakan dipakai semuanya. Ya ini bisa login di sini dengan eh, satu akun. Kemudian di sebelahnya juga bisa login lagi dengan akun yang berbeda ini ya sudah disediakan semuanya teman-teman oke okay, jadi ini yang bisa dipakai saya tidak pakai di handphone ya teman-temannya tapi eh, saya pakainya di laptop karena handphone saya tidak pakai buat view nah <tuh> oke okay, teman-teman jadi inilah aplikasi yang dipakai ya ini tidak masalah tidak eh, mengganggu apa-apa dan tidak berpengaruh apa-apa hanya mengandalkan browser saja tidak ada hubungannya dengan YouTube ya teman-teman ya Oke silahkan di download kalau mau pakai HP silahkan kalau pakai laptop silahkan